Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother, ketemu lagi di channel di channel vlog. Hari ini mau ajib bareng si babi nih brother. Oke mantap. Ini kita kita langsung aja nanti kita gas, kita udah aja bareng brother. Oke pasti sekarang lagi di keracak ini keracak dulu oke kita lanjut nanti ya kalau sudah di jalan oke guys ini udah lanjut lagi di jalanan ya guys masih di keracak ini otw dulu pelan-pelan ini Hai semuanya, kabar gimana semuanya? Semoga selalu bermanfaat dan terus, Amin. Memancing terus rezekinya. Bagi yang lagi melunyaikan ibadah puasa, harap bersabar ya masih jam siang. ramai banget jalanan double. ini sama berdua dulu dipilih jalan ini. tapi ramai banget deh. ramai ya. oke ya? eh, ramai nggak jadi nih. nanti malah dimeroyong orang lagi di jalan karena berhenti di jalan sembarangan bisa dibawar dengan orang nanti apalah kita nanti dulu bengkel oke okay. nampu merah jalan-jalan ramai banget brother. yang lagi mudik yang lagi jalan-jalan ini niatnya saya mengganti balik ini brother. dan luar ini udah kayak belit aja ini hehehe Nantilah, saya di bengkel dulu. Maaf, nah, Bang. Maaf, nah, Bang. Kami sihir. Maksud Bang, kami sir, ya, Bang. Ini. Hmm. Indah sekali ini jalanan, bisa nggak? Enggak tabung kan nggak? Brother, ini bukan pemecah ya, yang nah, memang tidak mau juga menjual anginnya. Oh, ada banyak Ada sih ini Banyak ngkel um, Apa Muka Balik Baliknya Baliknya apa kapan oke guys itu udah panggil kita ngantikan dulu Orang mudik, banyak orang ke pasar, panas banget ya. Oke okay guys, ini udah nyampe ya. ini nemenin istri ini beli sesuatu dulu ini ada apaan ya kami, kami. Huh? oke ini kita masuk dulu Waduh banyak celana ini. Oke guys kita ikutin terus ya. Waduh milih-milih baju apa ini? Mana? Coba lihat. Oh, Oke. Okay. Saya. Ya. Hai, Apa? Ya, ini mau lebaran ini kayak brother beli sesuatu dulu nih. Biasa, yes. uh, dia apa ya?